sahabat Desa, mari kita mengunjungi Si Desa. Kemudian alurnya. Nah tadi ini ya, ini alur informasi aplikasi Si Pemandu Desa. Kemudian alur informasi aplikasi kalau tadi itu sifatnya pengaduan ini ketika kita mau butuh uh, informasi ya permintaan informasi. Nah dari permohonan informasi masuk ke uh, sistem yang tadi aplikasi ini ya ada sembuh center juga, call center, lapor Facebook, Twitter, terintegrasi dalam layanan satu pintu yaitu CP Mandu di kemendesa.go.id. Nah di sini ada nanti uh, Facebook dan Twitternya ada di sini. Kemudian, petugas menginput permintaan informasi ke dalam aplikasi si pemandu, kemudian menanggapi permohonan informasi. Kemudian, petugas PPID berkoordinasi dengan atasan PPID dan PPID pemandu PIC UKS1. Nah, kemudian ketika dikasih jawaban, ada yang tidak puas, ada yang juga puas. Kalau puas, ya selesai. Nah, kalau tidak puas. Jadi 30 hari mengajukan keberatan, kita ajukan keberatan, nanti ada di sistem, yang pertama permohonan keberatan diterima oleh petugas PPD ketika kita tidak puas, kemudian pemohon mengisi form kembali beserta identitas dan alasan pemohon secara lengkap, kemudian petugas meminta detail, kelengkapan, dan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan yang nanti akan kita lihat, Kemudian jika sudah sesuai, pemohon dipersilahkan menandatangani permulir keberatan. Kemudian petugas menyampaikan permulir yang digandakan kepada pemohon dan atasan PPID. Nah kemudian daripada itu atasan PPID selama 30 hari kerja ya berhak memberi tanggapan dan jawaban setelah keberatan diterima secara tertulis. Nah kemudian setelah atasan memberi laporan informasi itu kemudian diberikan lagi kepada pemohon kita yang merasa keberatan tadi nah dari keberatan ini dari tanggapan yang kedua ini setelah kita tidak tidak puas tadi setelah diproses oleh atasan PPID, maka diberikan lagi perkembangannya kepada kita puas atau tidak nah kalau seandainya kita puas maka ini ditutup selesai kalau tidak puas nah empat 14 hari kerja lagi, sejak diterima permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi proses tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja. Nah, itu dimediasi lagi oleh BPD dan pihak-pihak uh, terkait tadi. Kemudian jika pada hari mediasi tidak dihasilkan kesepakatan, atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak Maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajukasi Kemudian jika pemohon tidak puas lagi dengan putusan komisi informasi Maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari secara tertulis Dengan menyatakan tidak puas dengan hasil putusan ajukasi Artinya sangat sistematis sudah tidak ada jalan buntu, ada semua di ketika kita tidak puas masih ada langkah-langkah selanjutnya. Ketika puas maka selesai atau di close.